Mabro, ketemu lagi di channelnya Simuni Kita kali ini akan bahas untuk gamenya Steam sih Adalah si online private ma Bro. Ini kemarin yang gagal install Silahkan tonton sampai beres Gue kasih tahu aja kabarnya Baiknya ya, karena memang Beberapa kali udah bisa dites Dan dicoba lagi sekarang sama gue Untuk uh, uh, Cara installer yang tepat ya bro ya Ini kalian harus cek juga Untuk compatibility nya Setiap untuk uh, Game yang kalian udah install Kalau memang ada bug jadi kalian bisa setting untuk dimasukin untuk settingan compatibility nya di Windows 7 ataupun Windows 8 ya gua kebenaran pakai Windows 10 jadi support-support aja ya bro ya dan udah diupdate juga window nya nah jangan sampai lupa untuk centang run this program untuk sebagai administrator biar gak terus-terusan ditanya dan enggak bermasalah ya bro ya memang seperti itu untuk Windows sekarang ini dan PC Redis ini penting banget. Ini untuk updatean dari aplikasi yang kalian mau pakai. Ini hampir semua aplikasi grafis, game harus install uh, PC Redisnya yang terbaru ya, bro ya. Nah ini yang barusan kita ekstrak. Gua lah harus update, harus ganti karena kemarin yang pertama ada gagal uh, apa auto update-nya. Jadi mungkin di ini ya, apa namanya di, di patch ulang. Dan ini kita coba aja. Barusan udah gua setting, jadi kalian perhatikan aja apa yang gua kerjain barusan dan tarah hasilnya masuk langsung ke e, program game ya bro ya. Tinggal di game start aja dan kalian jangan sampai lupa untuk setting e, resolusinya bro itu e, berpengaruh sekali kalau memang monitor kalian jadul kayak mirip-mirip monitor gua jadi paling tinggi itu 1280 ya bro ya kali 720 baru normal dan enggak akan terlalu berat kalau kalian setting untuk resolusinya terlalu tinggi malahan bisa jadi lag ini kita lihat untuk gameplaynya juga kemarin udah gua tes ini masih CBT bro jadi mungkin nanti tiga hari ke depan ataupun tanggal 15 katanya OBT nya jadi siap-siap aja buat teman-teman download aja gamenya dari sekarang tapi enggak ada salahnya untuk nyobain juga ini gue udah bikin Kemarin si gibli gue bikin gara-gara nama si Muni udah ada yang Kampretos Sama <laughs> masih sakahayang. Tapi nggak apa-apa. E, gue bikin lagi aja si dukun santai kita coba tester untuk karakter barunya. Gue bikin cleric. E, <laughs> ya iseng-iseng aja untuk sambil latihan combo lagi ya. Gue udah lama gak main sil online tapi ya semoga aja ini bisa lancar-lancar tos, ma Bro. Untuk kedepannya yang penting sih untuk shield class privat jangan coba utak atik dari masalah dropannya ya kalau untuk bakar-bakar cegel mangga silahkan kalian settingin aja event-event yang untuk khusus membakar cegel <laughs> uh, tapi gue coba nikmatin dulu, uh, kita coba-coba aja dulu ya kalian bisa nontonin ini jangan sampai lupa untuk like nya uh, dan subscribe-nya bro oke okay, ini sepertinya agak senyap <laughs> kalau masalah sepi enggak masalah yang penting gue nanti onlinenya banyak temen ya bro ya itu pasti jaminan mutu mereka udah siap-siap aja nanti temenin gue untuk party di OBT ah ini dia aduh lagu ini bikin <tuk> wis duitnya 50 juta bro Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini karena masih tester ya, jadi kita sambil cariin bug nanti laporin sebelum kita main di open betanya. Eh, kemana nya? Gua dapet kan? Ini harusnya dikasih standarnya seperti ini ada semua barang senjata eh, dan pet. Oke, okay, ternyata pet gua dipakai sama si Gibli ya bro ya kemarin gua mainin sama chap Deden. Eh, eh, apa? Tester pertama. Walaupun agak leklek ya, itu mungkin servernya lagi dibetulin. Dan seperti biasa, potnya ini karena seri klasik jadi nggak bisa double double ya bro ya dibatas banget. Nggak masalah, yang penting mah pola permainannya GG mah bro, kece. Oke okay, kita buang senjata lama. <laughs> Yaudah kita coba settingin lagi ya Tuhan. Gua lupa barnya. Gak biasa gue pakai bar yang kayak gini, gua senangnya yang strip dikit aja doang. Nah gini gitu. Oke. Okay. Dan kita harus cek status juga karena ini masih reset walaupun udah level 150 secara otomatis by system. Jadi kita harus setting dulu untuk apa namanya? Uh, statusnya ya. Kita coba full full intelligent aja. Waduh, ini masih manual geblek. Kapan nih beresnya, Bro? Ampun deh, satu-satu masukin poinnya. 430. Uh approximately 10 hours later anjir keriting jadi gua bro beres juga akhirnya oke okay, kita habiskan saja di intelijen walaupun pakai Pitality ya padahal buat apa juga ya <gak -2> nggak apa, apa kalian bisa eksperimen juga untuk percobaan ini selama tiga hari ke depan yang pasti sih kalian ambil kesenangannya aja kalau kira-kira memang kurang seru nanti pada saat open betanya lu coba uh, komplainin apa yang membuat kamu terganggu saat memainkannya ya kan gm nya juga aktif Eh, ah, <laughs> si gm pasti aduh ini si muni. iyalah gue pasti rewel demi demi lu juga kalau mau terima kritikan yakin lu akan bertahan lama servernya bro oke okay, kita harus ngambil dulu aplikasinya untuk skill Aduh di sini katanya deket. Oh iya, gua lupa itu uh, NPC-nya dibikin di kota lima ya bro ya. Ini dia, mana NPC? Eh, Langit ya. Oh itu itu tanya putu. Si skill master, oke kita bisa ambilin untuk skill job pertama basic dan job kedua ya nanti ya. Cuman gua belum nggak belum tentu bisa mainin uh, sekarang ini di Tapi nggak apa-apa, kita tester aja. Waduh, gue lupa lagi, eh skillnya ini, price, Anjir. Aduh, kayak apa ya? A Akhirnya buset, gue nyetingnya ini hampir 15 menit sih, ya. lupa gua Windrush, Windrush, oke okay, Windrush kita ambil mah bro itu untuk skill partinya terus apalagi ini, party Divine Force, blessing ya oke okay. siap, ya, mantap kita siap perang bro kita naikin dulu, ini maksimal skillnya semua level 5 doang bro ini Divine Force gimana? hah? weh huh? nambah tag, menambah tag uh. ngebug ya <laughs> Masa Windrush, nambah M attack, Bro. Prayer protection. Oke. Okay. Ya udah kita udah setting nih untuk skillnya nya kalian terserahlah se sesuai selera lah. Dan kita di item all ada duit satu juta, ini udah gue pakai untuk beli koin eh, eh beli koin beli jajanan untuk bantu mempermudah permainan ya bro ya yang pasti sih Luxury op oh, kemarin gue sampai pusing juga nyarinya gak pernah biasa pakai pet GG ya sekalinya pakai bingung <laughs> mana kendaraan tunggangan yang bisa gue beli ya itu ternyata Luxury O bro ya sudah nanti yang lainnya kita jajal cuman kayaknya custom kostum bro ini Magic Militer Uniform nih harus pakai oke okay harus celananya ini harus satu set ya bro ya biar dapat uh, opetnya tambahannya. Tapi awas jangan sampai lupa kalau magic ada tulisannya di depannya tuh magic tuh. Kalau damage damage juga tuh ada dalam kurungnya loh. Jangan sampai salah beli ya. Walaupun ya ini koin untuk percobaan aja ya ngetes. Uh, nanti dihapus lagi sama GM. <laughs> ya semoga kita uh, sempat ada yang lupa ya GM delete-nya ya. Jadi nanti pas OBT kita bisa dapat masih pegang koin <laughs> Oji oh, dong Kelis 12 Nah ini dia yang kita beli Barusan kita langsung cek aja di item bank Terus kita pakein semuanya Dan kita siap perang Ma nah, bro Ini kita perang melawan apa ya Gue tadinya pengennya jalan-jalan uh, Ke Sikara Tapi kejauhan Kayaknya gue ke hutan 315 aja lah Ini tutup panci Nah hanya Om Oh kan udah punya kostumnya si tutup panci nggak laku Tapi nanti mah sangat berharga pada saat bikin baru tak kakinya ketinggalan Udah ya? Hihihi bro Kapan mas mau ini pakai yang ginian? Hah? Oke okay, thanks for watching mabro Ketemu di chat di, di OBT ya Di OBT, tanggal 15 nanti bro Jangan lupa tuh, Kalian jangan sombong-sombong untuk kasih like ataupun subscribe-nya ya bro yang belum dan kita tester dulu aja ini sebelum gua pamit untuk skillnya kalau memang m attacknya lebih dari 300 poin ya tadi kita masukin 300 poin bro uh, iya betul jadi ada 1237 men 174 mantap bro siap lah kita tarung kita kombo-kombuan aja kalau pakai price ya bro ya <laughs> oke okay, siap si game sampai jumpa ketemu di seal you... steam saya